halo guys balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi lagi ya nggak ngomong gitar kenapa karena sekarang balik lagi ke konten yang udah lama banget nggak gue upload ya yaitu diptol. Buat yang belum tahu konten diptol kan adalah konten dimana kita berbagi cerita, kita membahas sesuatu yang tidak bisa secara umum dibahas. Di sini juga tidak membenarkan sesuatu secara absolut maupun yang menyalahkan sesuatu yang absolut. Dan setelah kita akan berdiskusi panjang mengenai diptol kali ini, kita gue harapkan supaya bisa lebih meningkat lagi memperluas lagi wawasan kita sebagai manusia sehingga kita bisa hidup di dunia ini lebih baik lagi tama-tama gue juga minta maaf dulu kepada yang sering banget bilang kalau bang bang uh, di Tiktok lu bang gitu-gitu ya cuman udah satu sampai dua bulan gue nggak upload konten gue gak rekam ya banyak hal juga yang emang gue lakuin di sini ya. ya salah satunya adalah sekarang 9 dan ini juga akan kita sedikit bahas terkait kenapa gue juga lama nggak upload gitu ya di konten kali ini yang seperti kalian bisa lihat judulnya adalah toxic positivity sebagian dari kalian mungkin juga udah tahu apa artinya toxic positivity namun sebelumnya gue akan coba jelaskan dulu kenapa gue bisa membahas hal ini jadi sekitar 1-2 bulan belakangan kan kita pindah dari uh, BSD menuju PIK kan karena emang kita emang ada pekerjaannya tuh di sini. kita akhirnya menemukan suasana baru di situ gue juga masih adaptasi bagaimana supaya uh, bisa kerja secara optimal gitu ya dan akhirnya mau gak mau gue mengedepankan yang sk9 dulu untuk gue bisa beradaptasi akhirnya kontennya jadi terbengkalai. Ya. Namun selain dari alasan tersebut gue juga ngerasa ada yang hal yang aneh yang gue nggak tahu kenapa gue ngerasain gitu ya di satu dua bulan ini sehingga gue akhirnya ya gak upload upload konten gue nggak ngerekam rekam juga otak gue mentok di uh, ya udah gue ngerjain sk gue gak ada ide terbaru untuk mau rekam konten yang apa gitu, yang seperti apa gitu. Lalu gue coba cari uh, salah satu penyebab kenapa gue seperti itu gitu. Gue mencoba evaluasi diri gitu kan, apa sih, kenapa sih gue gitu ya kan? Apa sih yang bikin gue sampai jadi kayak gini? Nggak nah, tahu kenapa. Gue nggak mau save claim sebenarnya, gue juga nggak mau bilang uh, tanpa ada uh, alasan yang benar gitu ya. Kalau gue mengalami hal ini, tapi gue coba ngomongin ke kalian dan kalian tentuin deh apakah gue benar atau salah. Gue punya indikasi kalau gue mengalami yang namanya depresi depresi ya cuman gimana ya gue kalau misal ngomong kayak gini tuh cringe banget gitu kayak youtuber mental health atau segala macam itu kayak apa ya sesuatu yang terlalu sering dikaitkan sampai orang tuh cringe takutnya atau apa? Cuman ya gitu deh. Gua gue mau bahas dulu. Gua nggak tau gue benar mengalami hal itu apa enggak Gua mau bahas dulu gitu. Kalau misalnya salah kan alhamdulillah gitu ya. Kalau benar, waduh, <gifat> kita cari pengobatannya seperti apa. Kita akan bahas dengan asumsi kalau uh, kita mencari ingin mencari tahu depresi gitu ya. Depresi itu apa sih? Artinya langkah yang pertama kita lakukan dan gue akhirnya lakukan adalah mencari tahu definisi depresi. Depresi itu adalah apa? Nah setelah gue gue cari tahu dengan sumber yaitu halodokter.com <laughs> bukan di endorse karena emang e, waktu gua google ini paling atas depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli kita dari e, definisi dulu ya coba kita telah A dulu suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih oke okay, gua memang merasakan hal itu ya yang mendalam sih terlalu kayaknya cuman ya katakan iya misalnya dan rasa tidak peduli Uh, rasa tidak peduli sebenarnya gue masih peduli akan hal lain Sebenarnya gue bisa akuin, gue bisa sadar akan hal itu Namun memang ada hal-hal yang harus gue peduliin seperti biasa Tapi jadi gak gue peduliin <tuh> Mungkin itu salah satu indikasinya di sini dikatakan depresi yang dibiarkan berlanjut Dan tidak mendapatkan penanganan Bisa menyebabkan terjadinya penurunan, produktivitas kerja Gangguan hubungan sosial Hingga muncullah keinginan untuk <tuh> <tuh> Apa itu? <tuh> ya gue gak mau sebut tapi kalian tahu ngerti kan maksudnya <tuh> Gitu Terus gue coba telah lagi kalimat ini, ya oke, okay, mungkin gue bisa dibilang mengalami penurunan produktivitas kerja Karena akhirnya gue emang gak buat konten selama 1-2 bulan Terus gangguan hubungan sosial, gue rasa iya, nanti gue akan jelaskan lebih lanjut Terus muncul keinginan untuk alhamdulillah sih enggak ya, alhamdulillah banget sih enggak Masih aman, masih aman, jadi jangan khawatir ya, sedihnya gak ada yang khawatir Nah itu definisi-definisinya Lalu riset gue berlanjut ke next phase, yaitu Bagaimana sih kita bisa mendeteksi orang-orang yang depresi? Apa sih ciri-ciri orang bisa dikatakan depresi? Di sini ya satu, mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan Oke, okay, gua akuin itu emang gua rasain Akan hal apa nanti gua jelasin lebih lanjut Tidak stabil secara emosional Alhamdulillah, oh, untuk beberapa emosi kayak marah, seneng gitu ya Itu masih bisa, masih bisa stabil Cuman ada beberapa yang enggak juga ya, kayak kecemasan tadi gua rasa itu salah satunya Merasa putus asa atau frustasi? Wah! Lumayan <laughs> Karena nanti ini gue akan bahas lebih lanjut Jadi nanti ya Selalu merasa lelah dan tak bertenaga Dan mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas Ini gue rasa lebih ke ada kaitannya sama fisik gue juga Yang emang jarang olahraga dan makan tidak teratur gitu ya Dan menurunnya selera makan Waduh ini sih Alhamdulillah gue masih makan ya Jadi gak berhenti <laughs> gendutan bahkan Jadi ya enggak Nah kita pindah dari ciri menuju ke sebab kita mengalami depresi salah satunya adalah mengalami peristiwa traumatis alhamdulillah enggak memiliki penyakit kronis atau serius alhamdulillah juga enggak mengonsumsi jenis obat tertentu alhamdulillah enggak memiliki riwayat gangguan mental lainnya gua rasa juga enggak alhamdulillah memiliki tekanan batin misalnya karena masalah keuangan atau masalah rumah tangga waduh aja yang ini yang gua gak bisa bilang enggak ya <tuh> sebenarnya bukan masalah sih cuma ada bahan pikiran yang enggak berhenti-berhenti di otak gua tentang masalah keuangan dan masalah keluarga <tuh> ini legit, ini legit lalu, memiliki pola pikir yang salah, misalnya toxic positivity uh nah, nah, titik riset gue mulai agak e, berhenti dulu di sini, karena waktu gue melihat kata toxic positivity, ternyata ini menarik dan gue rasa, gue punya dikasih mungkin gue hampir 50% lebih alasannya kenapa menuju depresi adalah ini Toxic Positivity. Kita akan bahas lebih lanjut. Setelah itu gue cari definisinya. Apa sih Toxic Positivity ini gitu ya. Toxic Positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Melihat suatu hal dengan positif memang baik. Tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif, hal ini justru berdampak buruk bagi kesehatan mental. Waduh hek, waduh hek, waduh hek. Kenapa gue bilang, waduh he, karena kalau misalnya gue cerita sedikit ya, gue punya prinsip atau gue punya nilai dan norma yang berlaku dalam diri gue adalah ini Gue berusaha banget selalu untuk berpikir positif dan gue tidak memikirkan hal negatif Gue pikirin sih, cuman bukan di over gitu ya yang negatifnya dan gue sangat, uh, buat gue tuh kayak haram saat lo tuh mengeluarkan emosi negatif, yaitu marah, malu, apa segala macam itu tuh benar bener gua sangat berusaha tahan gitu loh, selama gua hidup karena gak tahu kenapa misalnya ya, katakan emosinya marah itu tuh gua gak <tuh> gak gua banget dan marah tuh butuh energi dan banyak hal yang buruk gitu ya Bisa terjadi saat lo melepaskan emosi negatif tersebut Salah satunya Itu yang akhirnya selalu membuat gue kayak Ayo man, lo bisa tahan gitu loh Masa lo cuma segini doang gitu Itu dalam diri gue tuh bilangnya kayak gitu Kayak buat apa sih marah lo tuh gak segampang itu kok Untuk Marah lo tuh gak se rendah itu untuk mengeluarkan emosi negatif lu, lu harus buang hal itu, lu harus bisa kayak gitu-gitu nah dalam kasus gue itu gue bukan karena orang lain yang mempengaruhi gue untuk selalu positif enggak, tapi dari dirinya gue sendiri yang emang, man jangan, man jangan kayak gitu tapi menurut statement itu tadi itu adalah bagian dari toxic positivity yang dimana akhirnya juga jelek gitu loh buat gue terus gue mikirkan aneh masa kita menghindari hal negatif menghindari emosi negatif Malah gak bagus gitu loh. Mas masa kita harus ngerasain emosi negatif? Masa kita harus ngeluapin emosi negatif gitu kan? Masih belum make sense di gua waktu gua baca hal ini. Terus gua akan lanjutin dulu uh, deskripsinya soal toxic positivity. Ternyata seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan terus berusaha menghindari emosi negatif. Betul, kayak gua, seperti sedih, marah, atau kecewa dari suatu hal yang terjadi. Padahal emosi negatif juga penting untuk dirasakan diekspresikan. Wah, gua akan berlanjut ke cirinya ya. Apakah gue melakukan ini? <laughs> Satu, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan. Waduh! sering dua terkesan menghindari atau membiarkan masalah sebenarnya gue juga bukan menghindari atau membiarkan sih tapi kayak gue menghadapinya dengan cara menekan emosi negatif juga jadi yang mungkin seharusnya gue marah atau seharusnya sedih saat mengalami masalah gitu ya gue tahan gitu loh di sini gue lebih berfokus untuk menyelesaikan suatu masalahnya karena emang dari dulu gue juga gitu gitu loh kayak saat lo menyelesaikan masalah kalau lo campur dengan emosi itu takutnya gak menyelesaikan masalahnya gak solutif gitu kan makanya gue punya prinsip kalau lo punya masalah lo harus tenangin dulu bagaimanapun caranya gitu ya mengasampingkan emosi negatif terlebih dahulu supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, itu yang gue percayai gitu loh, ternyata itu adalah ciri kalau gue toxic positivity, oke okay. merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif, betul Kayak yang tadi gue bilang, gue ngerasa itu haram banget Dan itu ngerasa gua bukan gue banget Jadi sangat-sangat amat gue hindari hal itu Mencoba memberikan semangat kepada orang lain Tapi sering disertai dengan pertanyaan yang seolah meremehkan Misalnya mengucapkan kalimat Jangan menyerah, begitu saja kok tidak bisa Wah, itu baru aja yang tadi gue omongin gitu ya Bukan ke orang lain sih Atau bukan dari orang lain ke gue sih Tapi dari diri gue sendiri ke gue Sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain Contohnya kamu lebih beruntung masih banyak orang yang lebih menderita dari kamu oh, Aduh Alias aduh nasib Alias siapa nih yang paling merana Siapa nih yang paling pantas untuk dikasihanin Aduh enggak, Ini ini gue enggak sih ya Ini karena ini lebih berlaku untuk orang lain gitu loh Dari gue ke orang lain atau orang lain ke gue Kalau dari gue sendiri ke gue gitu ya Kayaknya gak akan ada pemikiran hal seperti ini gitu Untuk special case gue gak relevan lah Melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertipu masalah Misalnya coba deh lihat sisi positifnya, lagi pula ini salahmu juga kan, waduh ini gua sih mengcover uh, kenyataan pahit dengan sisi positif gitu loh karena itu salah satu cara gua yang paling efektif untuk saat dibilang coba lihat sisi positifnya, ceteng, akhirnya nggak ke negatif, akhirnya balik lagi ke positif nah dari ciri-ciri tersebut, gua, ya, gua akuin legit memang ini yang memang gua alamin gitu ya soalnya kayak ya itu yang gua biasa lakukan gitu loh, itu yang gua pahami prinsipnya gitu dan gue praktekkan supaya gue tuh nggak lepas gitu loh nggak lepas kontrol gitu gue aja gue nggak bisa bayangin kalau gue marah lepas tuh kayak gimana jadi gue fun fact ya fun fact mungkin gue nggak pernah marah selama lebih dari tiga tahun belakangan mungkin ya atau bahkan mungkin selama gue hidup kayak bisa dihitung jari pakai dua tangan gitu ya berapa kali gua marah mungkin gue nggak tahu apakah ini normal apa enggak, tapi itu yang gue percaya percayai gitu ya kalau itu hal yang benar gitu loh ternyata menurut uh, toxic positivity itu merupakan salah satu sumber kalau lu tuh bisa aja terkena mentalnya gitu loh di sini juga dikatakan gitu, mengucapkan kalimat positif mungkin memang dimasukkan untuk memuatkan diri atau bisa dijadikan sebagai rasa simpati terhadap masalah orang lain. Namun ternyata bukan berarti terlalu positif itu bisa suatu yang baik, karena apapun yang berlebihan ternyata tidak baik, termasuk emosi positif. Nah, di sini gua sadar ternyata melepaskan emosi negatif ternyata itu adalah dasarnya manusia, itu adalah basicnya bagaimana kita tuh manusia hidup di sini ternyata kayak filmnya Inside Out kalau kalian pernah nonton gitu ya, animasi Pixar. Di situ kan diceritain kalau misalnya uh, Joy nama emosinya itu mega kontrol banget di situ kita mau bikin uh, manusia yang si emosi ini ada di dalam ya si Joy ini. Kita pengen manusia ini tuh selalu senang gitu loh si Sadness waktu diceritanya itu kayak di awal-awal berapa menit filmnya gitu ya di awal itu tuh ngeselin banget gitu kan kayak kenapa sih Sadness selalu kayak gini gue juga gak mau ngerasain Sadness pasti orang mikirnya tuh kayak gitu tapi di pengujung film ya, sembarin filmnya berjalan ternyata Sadness itu diperlukan karena Joy dan Sadness itu pertama bisa gabung satu, lu bisa merasakan satu momen uh, senang dan sedih secara bersamaan kedua Lo juga bisa merasakan true joy atau joy yang lebih Saat lo emang udah tahu dan mengenal yang namanya kesedihan gitu loh Sama kayak Naruto juga, aduh Soal pain ya, na Nagato gitu kan Saat lo merasakan yang namanya penderitaan hebat Lo akhirnya juga tahu bagaimana merasakan perdamaian yang hebat Atau kesenangan yang hebat gitu loh Ternyata diperlukan yang namanya rasa sakit Untuk bisa merasakan hal yang senang yang sebenarnya gitu aduh pusing, walau gue langsung Apakah harus seperti itu? gua mikirnya gitu kan Apakah harus... Jalan yang manusia seperti itu, kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan senang Jangan yang ditahan yang sedih doang, jangan kita rasain yang senang doang Tapi kita juga harus rasapi sedih itu, supaya kita bisa ngerasain senang yang beneran Atau kita bisa campur satu momen tersebut, bisa kadang merasakan hal uh, dua emosi yang sama Dan itu menambahkan esensi dari momen tersebut dan membentuk diri kita supaya jadi lebih baik Bisa jadi, gitu kan dan Dari tadi kita udah ngebahas toxic positivity itu apa, ciri, dan apakah gua mengalami hal, -hal itu apa kita belum membahas apa sih yang bikin gue mengalami toxic positivity gitu ya Ternyata setelah gue lebih lanjut cari, ada statement yang seperti ini Selain dari ucapan, in case, uh, di dalam case gue adalah ucapan diri gue sendiri Media sosial juga dapat memicu toxic positivity Waduh, gue bilang langsung kan, pff, kepala gue langsung kayaknya ini deh Kenapa gue bilang kayak gitu? Nih ya, gue jelasin dikit Secara tidak sadar, media sosial membuat tiap orang berlomba-lomba Untuk menunjukkan sisi terbaik dari kehidupan masing-masing Ketika melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih sempurna Mungkin kita akan menjadi lebih mudah sedih dan terpuruk Hmm. Setelah gue baca ini, oke okay. Kayaknya gue menemukan hal yang gue rasakan gitu ya Karena jujur aja Gue ceritain sedikit Dengan background gue yang kalian udah tahu Pendidikan gue seperti apa gitu ya Dan juga di umur yang kalian juga mungkin udah tau Gue berapa Gue sangat merasa Gue tertinggal gitu dengan uh, temen-temen gue yang sepantara nama gue Dimana gue bisa uh, ngeliat kalau mereka di sosmed juga kayaknya udah seneng ya Mencapai hal yang gue pengen banget dapat gitu kan Di umur mereka yang bahkan sebenarnya didapat tuh waktu belum segini umurnya Mungkin di tahun lalu mereka udah dapat mereka sekarang udah tinggal enak aja gitu kan Tapi di sini melihat dan bercemiin lagi balik ke gue Gue belum ada setengahnya, gue belum ada seperempatnya Selama gue hidup di umur yang sama sama mereka Gue ngerasa kayak gue banyak berbuat sesuatu tapi tidak menghasilkan seperti mereka gitu loh Tidak se-rewarding mereka ternyata hidupnya gue itu gitu kan Nah itu yang gue secara gak sadar gue rasa kayaknya gue uh, putar terus di otak gitu loh Selalu ada di otak Gue ngerasa kayaknya hal ini ada yang bikin Gue tuh jadi ya yeah. itu tadi balik lagi mengarah ke depresi karena gimana ya di umur gue yang sekarang dan apalagi background yang tadi gue bilang pendidikan seperti itu banyak ekspektasi yang mengharapkan gue tuh ya harus bisa lebih baik gitu kan gue juga nggak tahu itu merupakan hal yang salah atau benar apakah gue yang salah karena uh, gue tidak bisa memenuhi ekspektasi atau ekspektasi mereka mungkin yang ketinggian yang harusnya nggak kayak gitu ekspektasinya ke gue atau kurang adil atau apalah cuman ya pemikiran hal itu yang nggak ada ujungnya yang nggak ada jawabannya yang ujung-ujungnya gue positifin diri gue sendiri yang akhirnya jadi toxic yang tadi gue bilang ya udah man uh, setiap orang punya Jalannya masing-masing, setiap orang punya lombanya masing-masing, titik finish mereka juga beda masing-masing gitu kan. Itu yang keluar di otak gue gitu loh kalimat untuk bisa menyemangati diri dan menghindari hal emosi negatif itu tadi. Tapi itu ternyata backfire gitu ya, berbuah tidak baik juga ujung-ujungnya berbalik malah menyerang komentar mental gue juga dimana gue ternyata terlalu sering memberikan suatu hal yang positif ke diri gue sendiri dan tidak membiarkan gue untuk merasakan emosi negatif supaya lepas gitu loh ya seperti itu sih, jadi kayak ngeliat IG story gitu, Instagram sih Instagram paling parah sih kalau gue bilang Facebook oke lah, Facebook biasanya cuma ngeliat ulang tahun sekarang temen gue di tahun berapa ya, di tanggal berapa ya, kayak gitu-gitu Cuman kalau Instagram gitu, wah ajang pamer, aduh gue sini banget kalau gue bilang pamer, enggak lah ajang untuk, bukan ajang juga deh, terlalu, terlalu sini terlalu sinis di instagram memang tempatnya mereka tuh emang ngepost tuh apa aja yang mereka pengen post ter termasuk kehidupan mereka yang enak ataupun yang tidak enak cuman itu yang buat gue ya, membandingkan diri lagi sih, aduh gimana ya mungkin itu kali yang jelek dari diri gue ya, membandingkan diri ke orang lain mungkin itu yang harus stop, cuman kita selalu hidup juga Wajar gitu loh, kalau kita ngebandingin diri ke orang lain, kita harus ngelihat kalau mereka di tahap mana kita di mana, dan kita harus bisa ngejar. Itu kan suatu hal yang baik juga, itu yang gue bingung sih. Mungkin mental gue nggak kuat untuk menjalani statement itu gue tadi sih. Jadi yang dibenerin mungkin harus ganti pemikiran gue. Oke, okay, sore tadi paus nih lampunya mati, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi gue bilang ini terkait sama penggunaan sosial media dari apa yang lo lihat dari sosial media lo Gue sih berkeinginan untuk membahas. Sosial media secara khusus di uh, TikTok selanjutnya, jadi nanti ditunggu aja untuk uh, video selanjutnya. Di sini, gue akan bahas bagaimana caranya menghindari toxic positivity berdasarkan sumber yang gue dapat: nomor satu, rasakan dan kelola emosi negatif, bercerita dan ungkapkan kesahmu pada seseorang yang kamu percaya dan bisa memahami perasaanmu di sini. Gue memang jujur orang yang jarang untuk mengungkapkan perasaan gitu loh Apalagi curhat ya ibaratnya Terkesan kayak merendahkan diri lo atau memperlihat sisi lemah dari diri lo Tapi mungkin memang orang yang selalu menahan untuk sisi negatifnya atau sisi lemahnya itu ditutupin Adalah orang yang lemah sebenarnya gitu ya Yang troli emang lu lemah sebenarnya Kok orang yang kuat adalah orang yang bisa mengelola dan melepaskan hal itu gitu. mungkin ya, di sini jujur, jujur emang gue ngerasa kurang di hal itu jadi mungkin nanti gue akan tingkatkan nomor 2, coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi daripada memberi komentar yang terkesan judgmental, cobalah untuk berempati ini lebih case-nya adalah untuk kalau misalnya lo merasakan dari orang lain ya jadi ada faktor orang lain entah lo yang emang terlalu toksik orang lain secara positif atau orang lain yang terlalu toksik positif ke lo Cuman sini agak susahin uh, Special case di gue adalah diri gue sendiri Gue gak, kayaknya gak mungkin deh Berempati terhadap diri sendiri gitu ya Itu gue gak tahu mungkin ada ya Cuman gue gak tau lah, belum tahu caranya Nanti gue coba cari tahu lebih lanjut Yang nomor 3 Hindari membanding-bandingkan masalah Setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing Apa yang kamu anggap mudah dan sulit itu Tentunya berbeda dengan orang lain Bisa saja kamu merasa hal tersebut mudah Padahal bagi orang lain itu sangat sulit Begitu juga sebaliknya Oke okay lah, kalau yang ini seperti yang tadi gue bilang gitu kan Ini adalah cara bagaimana supaya gue gak merasakan emosi negatif Apakah gue harus tetap membanding-bandingkan Sehingga gue tidak merasakan positif maupun negatif dari aktivitas tersebut? Mungkin Jadi ya gue gak usah mikir apa-apa saat orang seneng Atau gue sedih gitu ya Atau gue seneng ya tau, Nanti gue akan coba cari tahu lebih lanjut soal statement ini gitu Lalu berikutnya, mengurangi penggunaan sosial media Singkirkan orang-orang yang selalu membuat postingan kurang bermanfaat atau dapat memprovokasi emosimu Lebih baik buatlah dirimu produktif dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda Mengasah kemampuan, melakukan me-time atau aktivitas lain yang membuat kamu merasa bahagia Oke, okay, oke okay. Statement terakhir sih gue rasa ya menuju benar, menuju legit, menuju apa yang memang gue rasakan gitu ya. Jadi soal sosial media ini, seperti yang tadi gue bilang, gue akan bahas lebih lanjut. Jadi uh, gue telah statement ini apakah benar, dan kita akan cari tahu juga sosial media mana atau penggunaan sosial media yang kayak gimana yang gue ternyata tuh salah gunakan atau ternyata uh, harus ada yang gue tahan, harus ada yang uh, gue hindari. Nanti gue akan bahas di TikTok lebih lanjut mengenai sosial media nah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini mengenai toxic positivity adalah ternyata ini adalah merupakan hal yang gua ternyata secara tidak sadar lakukan dan ternyata itu berbuah tidak baik untuk kesehatan mental gua juga akhirnya menuju ke fisik gua juga dan ternyata it's okay to not be okay seperti drama korea itu gitu ya ternyata kita tidak perlu menyangkal kesedihan ternyata kita harus embrace atau kita datangin, kita uh, rasakan, kita resapin, kita terima Kalau kenyataannya bahwa kita tuh emang harusnya ngerasa sedih Bukan menolak kenyataan, akhirnya mencari uh, pelarian yaitu ya sisi positif gitu ya Ternyata itu adalah hal yang tidak baik Dan juga ternyata kehidupan manusia memang sewarna-warni itu Yang tidak bisa disamakan Beda-beda track hidupnya, beda-beda checkpointnya, beda-beda finishnya Tidak bisa dibandingkan satu sama lain Setidak bisa itu juga Kalaupun kita boleh membandingkan diri sama orang lain Mungkin kita harus ambil sedikit-sedikit aja Dan gak boleh banyak-banyak Dan tidak ditahan juga rasa emosi negatifnya Saat lo lagi membandingkan Ya udah resapin, ya udah iri, ya udah apalah Dengan konteks ya Kita setelah merasakan emosi negatif tersebut Ya dipakai, digunakan sebaik, Sebagaimana baiknya gitu ya Agar kita yang lebih maju lagi gitu Gunakan rasa iri supaya menjadi motivasi kita Jadikan rasa sedih sebagai Uh, waktu pausnya kita, supaya kita tuh mencari tahu apa sih yang sebenarnya kita emang pengen lakukan gitu Lo ampiaskan juga marah, supaya kita juga tahu uh, Apa sih yang membuat kita marah, apa sih yang kita tidak inginkan Sehingga kita jadi tahu bagaimana caranya supaya terhindar dari apa yang kita tidak inginkan ini kesimpulan yang gue buat sendiri, buat gue sendiri juga. Ini gue hanya ingin nge share supaya mungkin dari kalian juga ada yang merasakan hal yang sama, ternyata atau sedang ketemu sama orang yang mengalami hal ini, jadi kalian bisa tahu dan kalian bisa kasih tahu ke orang tersebut kalau ini loh caranya, gini loh maksudnya kayak seperti itu gitu ya. Ya, sekian dulu konten gue kali ini. Kurang lebihnya juga mohon maaf, kita akan balik lagi di TikTok selanjutnya. Mengenai sosial media seperti yang tadi gue bilang, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gua Wirma, K-Proc-nya cabut dulu. See you next time.